Mua yeah. Ayah eh, Pak Mukri. Loh kok Pak Mukri? Heeh. <tuh> Apakah Ros? Nih. Bapak Mukri di sini, <tuh> hmm. Ini Kak Ros, ini Bapak Mukri tuh oh, apa kancil sama harimau ini harimau ini harimau anak T-Rex anak rex anaknya t ini ini untuk bebas ini. Bapak Mubi bisa masak ini aduh, kau jalan, aku jalan di penjara, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh jadi bosnya ini, ya. kayak gini. Ayah. apa Oh ya orang di gitu iya nyebut begini gini ya. dah. Udang lepas. Mainannya mm. telah tiba. Oh oh oh. Gak, dari bawah. Superman takutan. Mm. Adamman takutan. Batman Harimau pun terasa geram dengan Nion. Nion menerjang Harimau yang sedang kelaparan. Batman pun ikut ngamuk